Hai ada belalang belalangnya memanjat belalang ini namanya belalang sentadu atau belalang sembah karena belalang ini mirip seperti yang berdoa Nama lain belalang ini congcorang, but walang kadung atau mentadak juga kekek belalang ini memakan serangga-serangga kecil seperti lebah buku-buku seperti jangkrik semut juga hewan-hewan kecil lainnya kakinya 6 dan mempunyai duri-duri kecil Fungsi duri tersebut adalah untuk memanjat pohon, ya, mencekra makanan, juga untuk pertahanan diri ketika ada musuh yang memangsaknya. Kepalanya seperti segitiga, badannya kecil dan perutnya di belakang. Aja ya, barangnya lemes, barangnya kayak lemes nih Pindah, cus. cari apaan tuh belalang tuh pengen makan kali ya pengen cari makanan atau pengen cari temen nih? sendiri aja nih kasihan nih tuh joget joget joget joget joget lalang joget Wow besar ya ukuran penunjuk jari ya pindah berayang ya pergi wow wow mau kemana tuh mau cari makan oh wah jatuh huh. wah barangnya naik manjat tuh manjat manjat ya ke atas ke atas daun ke atas daun ke atas daun tuh oh. nggak ya. wah na angin tolong belalangnya jatuh tolong oh ini nih wah belalangnya mau makan padi tuh makan padi oh belalang belalang belalang mau manjat belalang mau manjat garuk-garuk ah gatel gatel banget nih kakinya terbang ayo ya bisa ya licin ya pisang pohon pisangnya licin nggak bisa, nah, wow, tangannya berduri. <SILENGALAN> Lalang sendiri aja, nggak ada temennya. mau nyari temen di kemana nih? Oh, lalangnya sendiri aja kasihan ya. nggak ada temennya. <SILENGALAN> wow, hmm. pengen pergi pengen pergi belakangnya dibuang ya belakangnya dadah belalang belalang dadah dadah sana ya cari temannya ya cari pasangannya ya itu Bangnya mau cari pasangan tuh udah mau pergi jauh Yang manjat, manjat, jangan lupa subscribe, ya like, share.